lagi bikin puker kulit puker puker kulit puker kulit ya, tata, oh, sungging. tata sungging namanya tata sungging oh so, <tutup> harganya satu setengah, satu setengah juta, juta. Satu, oke kerjanya satu bulan <tutup>